ya, balik lagi ke channel gua dan kali ini gua akan kembali ke segmen gaming nah, game yang kali ini mungkin akan menimbulkan efek nostalgia buat lu yang udah ngerasain main dari awalnya PS1 ada ya game itu adalah Tony Hawks Pro Skater atau dulu sering disingkat THPS nah kali ini dia keluarin itu di Nintendo Switch sama yang setau gua ada di PS4 ini dia keluarin langsung PHP uh, S1 dan 2, jadi satu bundle. Nah, walaupun ya, uh, di antara next gen console seperti PS4, Xbox, atau yang lainnya, switch ini dianggap yang grafiknya paling tidak mumpuni, tapi gue yakin ya, uh, gimana pun juga, THPS S1 dan 2 ini bisa dirimik dengan jauh lebih baik di Nintendo Switch. Oke, okay? ini udah, kita mulai aja reviewnya. Perubahan yang kerasa banget di game ini pertama pasti grafisnya ya Tapi game ini berhasil uh, mengupgrade grafisnya Tanpa kehilangan soul dari retro gamingnya Untuk urusan uh, soundtrack atau background musik uh, Beberapa dari original soundtrack yang di game lama itu Tetap dipertahankan ya walaupun ada sedikit sih yang nggak bisa uh, ditampilkan kembali di versi yang baru ini Secara garis besar, game mode-nya hanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah Career Mode, tapi di sini dibilangnya Skate Tours. Lalu ada lagi Multiplayer. Masih seperti game originalnya. game ini dibagi berdasarkan lokasi. ya. Jadi ada stage-stage-nya, ada lokasinya. Dan di setiap stage, satu lokasi itu, nanti player diberikan target nih. Apa yang harus di-achieve di stage itu? Contoh, ntar uh, dikasih uh, minimal score-nya seberapa lalu mengumpulkan huruf-huruf menjadi tulisan skate dan yang lain-lainnya selain grafis yang tampil dengan jauh lebih baik dibandingkan originalnya untuk skema kontrolnya dipertahankan ya jadi tombol untuk flip untuk grind itu semuanya masih di posisi yang sama dengan originalnya walaupun originalnya kan gue main di PS1 itu kalau grind itu segitiga ya di sini di Nintendo ini jadi X gitu kan uh, atau untuk uh, tombol Oli kalau di aslinya itu yang X di sini jadi tombol B dan seterusnya tapi secara layout uh, masih menyenangkan ya dan mudah dipelajari game ini pada dasarnya uh, Meminta kita untuk menghasilkan nilai yang didapatkan dari perpaduan uh, gerakan akrobatik seperti oli flip atau grab, lalu ada juga uh, manual dan wall ride. Nah, semakin banyak di, kita kombinasikan, itu akan semakin besar nilainya. Apalagi kalau setiap gerakan yang kita lakukan itu unik ya, bukan pengulangan kayak gitu-gitu terus, itu nilainya akan tambah besar. Oh dan juga di sini tetap ada yang namanya uh, foot switch ya. Jadi dari posisi berdiri yang seperti orang normal lalu berubah jadi uh, posisi kidal itu namanya uh, foot switch itu juga bisa dijadikan uh, kombinasi. Nah, kunci dari semua itu adalah kombinasi atau yang disebut dengan combo. Semakin panjang kombonya, semakin rumit kombonya dan semakin bervariasi kombonya, maka nilai yang kita dapatkan akan semakin besar berikut cuplikan ketika gue mendapatkan cross core di level school ya Dalam game ini lo bisa membuat custom skater ya. Jadi lo bisa tentuin mulai dari penampilannya, tampangnya segala macam sampai peralatannya, termasuk juga logo atau ada tatonya gitu ya. Lalu ada bagian challenge di mana lo dikasih challenge yang kalau lo bisa penuhi lo akan dapat poin. Yang poinnya nanti bisa ditukarkan dengan skateboard baru atau aksesoris lainnya nah selain bisa membuat custom skater kita juga dikasih skater-skater pro skater yang di game terdahulunya ada e, seperti Bam Margera, Steve Caballero dan tentunya Tony Hawk ya sendiri ya tapi yang unik pro skater yang ada sekarang penampilannya disesuaikan dengan umurnya saat ini jadi kalau di game aslinya penampilannya masih pada muda nah di sekarang tuh udah kelihatan pada matang pohon lah ya tapi uh, tetap ini sebuah sentuhan yang unik dan uh, semua move uh, khas dari setiap skater itu tetap ditampilkan. Selain Pro Skater original yang ada di game originalnya, di sini juga ditambahkan beberapa Pro Skater baru nih. Nah, coba buat yang dulu main game originalnya, lo notice nggak mana aja Pro Skater yang baru? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ingat banyaknya gerakan yang kompleks di game ini dan gerakan kompleks tersebut harus dikombinasikan. Maka dari itu game ini memberikan sebuah uh, part untuk tutorial. Tutorialnya cukup menyeluruh sih. Silakan disimak ya. Welcome back to the tutorial. Let's get down to basics. Don't forget if you ever want to retry a lesson or skip to a different one, use the pause menu to open the lesson list. If you're having some trouble, check our assist features in the pause menu. Think of them as training wheels while learning the game. In this lesson, we'll learn basic movement on the board, like turning and stopping. Skaters always move ahead automatically. There's no need to use the controller to move forward once you start skating. While skating, press left or right to turn. Use the left stick or directional buttons. Hold the down button to stop. Skate through the markers in front of you to complete the lesson. Nice! You've completed the tutorial! Now, head over to the skate shop. I've left something there for you. In this lesson, we'll learn the basis of most tricks, the ollie. This is the skating equivalent of a jump. While skating, hold down the ollie button to crouch and release to jump or ollie. Crouch longer to gain speed and ollie higher.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 In this lesson, we'll learn flip tricks. Catch air and then simultaneously tap the flip trick button plus any of the directional buttons to do a flip trick. Complete the flip trick before you land or you'll bail. Tapping the flip trick button plus different directional buttons will give you different tricks. Let's practice by doing a couple different flip tricks here. Remember to land tricks facing forward. you've completed Yang dipertahankan dari game ini juga adalah level kompetisi. di mana di dalam kompetisi itu, lu diberikan tiga kesempatan atau tiga run, dan dari tiga kesempatan itu akan diambil dua nilai terbaik yang nantinya akan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kalau menurut penilaian gue, game ini remake-nya itu dieksekusi dengan sangat baik ya Artinya semua look and feel, semua gerakan, bahkan uh, tone atau hue color-nya juga masih cukup sama ya Cukup identik dengan game aslinya Tapi juga memberikan beberapa elemen baru yang membuat game ini tetap uh, menantang dan worth it untuk dibeli Gue pribadi sih, e, suka ya lihat hasilnya ini ya Game ini gue beli seharga Rp 639.000 Dan seperti biasa, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi Oke, kalau begitu sekian pembahasan untuk game Tony Hawk Pro Skater Yang remake ini Uh, terima kasih sudah nonton sampai selesai Ditunggu like nya Subscribe, komen dan share nya ya Oke okay, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Sampai jumpa lagi Bye